Balika Episode 1, Drama India Balika Fadu Episode 1 di ANTV Recap Seperti diceritakan di artikel sebelumnya tentang serial drama India Balika Fadu Season 1 yang berfokus pada Anandi dan Jagdish yang menikah di usia muda. Lalu bagaimana cerita sinopsis Balika Vadu pada episode 1 kali ini? Mari kita simak cerita selengkapnya di bawah ini. Sinopsis Balika Vadu episode 1. Berikut Balika Vadu episode pertama. Serial drama India Balika Fadu season 1 yang berfokus pada Anandi dan Jagdish yang menikah di usia muda, diawali dengan saat di rumah sakit Jaitsar, ketika Basan dan Bayro pergi ke Lalsing untuk membahas masalah mereka. Lal Singh memberi mereka harapan bahwa Basan masih bisa menjadi ayah bagi anak seusianya. Karena penemuan medis dan menyarankan ide inseminasi buatan. Meskipun mereka senang dengan prospek ini, Basan memiliki keraguan apakah ini tidak akan mengganggu kesehatan Gehna dengan cara apapun. Lao Sing mengatakan itu tidak diharapkan tetapi dia masih ingin melakukan beberapa tes pada keduanya dan juga menyarankan bahwa dia harus membawa Gehna lain kali sehingga mereka dapat memahami prosedurnya bersama. Perawat mengumumkan keadaan darurat yang ditinggalkan Lal Singh. Ketika dia pergi, Basan mengatakan bahwa meskipun Bairo lebih muda darinya, dia masih tidak tahu bagaimana harus berterima kasih atas keuntungan besar ini padanya. Bayro mengatakan bahwa dia juga memiliki kepentingan untuk memiliki keponakan darinya, sehingga dia dapat membalas dendam padanya dengan membuat putranya mempelajari semua trik dan kenakalan. Mereka tertawa terbahak-bahak karenanya. Selanjutnya pada adegan Balikavadu episode 1 saat berada di Udaipur Haveli, Anandi, Sif dan keluarganya kembali dari kuil dan sedang bersantai saat Natu mengambilkan air untuk mereka. Ira menyuruh Anandi untuk menyegarkan diri, dia menawarkan untuk membantu Natu dengan makan malam tapi dia dengan keras menolak. Kemudian dia dikirim ke kamarnya. Sif mencoba untuk mengikuti tapi Alok menggoda menahannya. Di kamarnya, Anandi menemukannya dihiasi dengan hati dan gugup mengingat harapan romantis Sif dari malam itu. Dia juga ingat bagaimana dia telah tunduk pada Jagia dan saat-saat intim mereka bersama dan tidak nyaman. Di lantai bawah, Ira mengganggu Sanci untuk memasang cede pernikahan di pemutar. Alok masuk dan meminta TV untuk menyalakan pertandingan. Sanchi lebih menyukai prospek menonton TV. Tapi Ira dan Minu berkata bahwa pertandingan bisa disaksikan di kamar dadaji juga dan bahwa dia tidak boleh menghentikan mereka untuk menonton video karena dia telah menontonnya sendiri. Alok akhirnya menyerah dengan mengatakan bahwa dia tidak bisa memenangkan wanita dan meminta video untuk dipasang. Sanci bertanya-tanya apa yang begitu mendebarkan dalam video CD itu sehingga semuanya terpesona. Natu juga datang untuk menonton CD pernikahan. Anandi pun dipanggil oleh Ira untuk duduk dan menonton bersama mereka. Dia menawarkan lagi untuk membantu dengan makan malam dan sekali lagi ditolak oleh Natu. Di meja makan, Sif buru-buru menyelesaikan makan malam, melihat Ira dan Minumana yang menanyakan alasan dia terburu-buru dan tersedak yang tidak perlu. Tapi dia bilang dia sudah selesai dengan makanannya dan bergegas ke kamarnya. Ira meminta Anandi untuk menghabiskan makanannya dengan baik. Anandi teringat apa yang dikatakan Sif tentang malam itu. Sif mencapai kamarnya dan menutup pintu di belakangnya. Ia kemudian melanjutkan untuk menyiapkan kamar dan mengaturnya agar ini menjadi malam romantis paling berkesan dalam hidupnya bersama Anandi. Akhirnya puas dengan suasananya, dia memiliki senyuman di wajahnya. Anandi yang gugup sedang membersihkan meja makan dan membawa piring ke dapur di mana Natu mengambilnya dan memintanya untuk istirahat. Ira juga masuk dan memintanya untuk pergi dan beristirahat di kamarnya. Dia juga memberitahu Natu untuk menyelesaikan pekerjaannya. Ketika Anandi mendekati kamar, dia melihat Sif tersenyum dan menunggunya, tenggelam dalam pikirannya. Dia dengan hati-hati naik ke kamar. Dia akan mengetuk ketika dia mengingat kembali perilaku romantis Sif dan menahan diri untuk tidak berpikir bahwa dia tidak akan bisa melakukan ini. Saat di Sar Haveli, melihat Gehna datang ke kamar dengan air, Basan memberitahu Gehna untuk datang ke Hima dan bercerita tentang pembicaraannya dengan Bayro dan Lal dan juga memberitahunya tentang kemungkinan memiliki anak sendiri. Gehna sangat gembira tetapi Basan mengatakan kepadanya bahwa mereka harus menjalani beberapa tes terlebih dahulu untuk dapat menentukan kondisi mereka yang dia setujui. Dia kemudian menimbulkan keraguan untuk membicarakan hal ini dengan dadisa. Basan mengatakan bahwa mereka tidak perlu berbicara dengannya sama sekali jika tesnya baik-baik saja karena mereka akan langsung memberinya kabar baik. Basan memutuskan untuk membuat janji dalam beberapa hari. Mereka berdua berpikir bahwa Dadisa sebenarnya akan lebih senang mendengarnya. Di jalan terdampar, Jagia sedang berjalan di jalan memikirkan seluruh hubungannya dengan Anandi dan nuansa yang berbeda. Dia berpikir dari saat itu, dia sangat bahagia sampai dia jatuh cinta dengan Gauri dan mulai menyiksanya sampai dia akhirnya menambal sesuatu dengannya pada malam pernikahannya. Celang cerita Balikavadu episode 1 berakhir kita beralih di saat di mana Jagia sedang berada di depan api unggun, Menangis memikirkan masa lalunya ketika seorang wanita yang menggendong seorang anak bertabrakan dengannya Jagia terkejut dan wanita itu terlihat ketakutan dan sepertinya telah melarikan diri dari seseorang. Baca juga, sinopsis bepanah cinta luar biasa, serial India di ANTV. Jagia juga memperhatikan beberapa luka bakar di tangannya, dia menyuruh Jagia untuk tinggal menjauh darinya. Layar membeku di wajahnya. Baiklah, sampai di sini dulu untuk cerita lanjutan sinopsis Balikavadu episode satu kali ini. Bagi Anda yang ingin mengetahui cerita terbaru selanjutnya ada pada artikel Balika Fadu episode 2 selanjutnya.